Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini persahabat, ya lagi heboh banget dengan batalnya penampilan Leslar malam hari ini di acara SCTV. Sebelumnya kita simak di unggahan official Adi Collection yang mengabarkan. Mohon maaf malam ini tidak ada Leslar ya di SCTV. Itulah kabar yang kita dapatkan dari salah satu Lesti Lovers Indonesia, Adi Collection persahabat, ya yang menginfokan, yang mengabarkan bahwa Leslar batal tampil di acara SCTV, dan tentunya banyak sekali yang kecewa nih. Mereka ya, terkhusus warga Konoha. Semuanya kecewa dengan tentunya kabar yang membuat warga Konoha semangatnya berkurang nih, karena Leslar tiba-tiba kok batal. Kita lihat juga di kalimat komentar di sini, banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan ya. Salah satunya dari akun Gina .nayla mengatakan kata Gorges, waktu live mau make upin Dede tanggal 28-29. Ada apa ya kalau nggak jadi seharian kemarin nggak kelihatan katanya tuh? Itu tanggapan dari fans, katanya Kak Gorges mau make upin Bunda Lesti di tanggal 28 dan tanggal 29. Tentunya kita selalu menunggu. Kabar yang tentunya langsung dari idola kita, tim dan keluarga besar, ya. Dan kita lihat juga, bersama di kabar selanjutnya, ini ada kabar yang sangat-sangat benar-benar menghebohkan. Kita lihat dari kapanlagi.com lagi.com, mengunggah sebuah kabar Lesti Bilar. Datangi Polres Metro Jakarta Selatan, Lesti laporkan tindak KDRT. Wow, ini mengejutkan kita semuanya, persahabatnya. Disimak dulu di kalimat yang dituliskan di akun kapanlagi.com Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga pasangan Lesti dan Rizky Billar. Tanpa adem ayem, Rabu malam kemarin, tanggal 28 bulan 9 2022, Lesti dikonfirmasi mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Semalam ada laporan, kata Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Akp Norma Dewi saat dihubungi awak media lewat pesan WhatsApp pada 28 bulan 9-2022. Lesti datang dalam rangka melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pihak kepolisian. KDRT, Jawa Humas, Polres, Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Sementara ini, tim KapanLagi.com sedang mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak LESTI agar pemberitaan berimbang. Pantangnya terus, KapanLagi Lovers, katanya kepada ya. Ini kabar yang sangat-sangat benar menghebohkan dan sangat-sangat mengejutkan kita semuanya. Tentunya untuk warga Konoha, jangan ambil keputusan yang tidak sesuai, persahabat ya. Tentunya kita... Doakan, doakan mudah mudahan rumah tangga Lesti dan Bilar ini baik-baik saja ya, kita selalu mendoakan yang terbaik Dan kita lihat juga di unggahan Bang Yudi Bang Yudi Revon persahabatnya dia, ini mengunggah foto bareng Abang L Dan ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan, Abang Ganteng, kata Bang Yudi ya, Masya Allah Semua warga Konoha rindu sekali dengan Abang El Mudah-mudahan Abang El selalu sehat, selalu bahagia bersahabat ya Dan tentunya di komentar pun banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Di antaranya dari akun Rana Astinaga mengatakan Bener gak sih berita yang beredar katanya tuh ya Makin dibuat penasaran dengan berita soal Bunda Lesti Ini mendatangi Polres Jakarta Selatan bersahabat ya Dan kita lihat juga di kabar selanjutnya ini ada info dari Leslar Si Komik, persahabatnya mengenai acara nanti malam, tepatnya acara uang kaget yang akan tentunya dibintangi oleh Rizky Bilar untuk bintang tamunya malam hari ini pukul 19.45 waktu Indonesia barat. Tetapi persahabatnya kita Salfok banyak sekali doa yang diberikan untuk Leslar terkhusus rumah tangganya. Dari Zia Underscore Account mengatakan, Min tolong share doa dan zikir online sebut yang lengkap nama Leslar Dengan niat mengharap ke Allah, Leslar bisa rukun kembali Rumah tangganya baik-baik saja, tolong atau sholat hajat bareng Atau apapun itu please, kita ikhtiar ke Allah, gua gak tahu caranya yang bisa please share Katanya tuh ya, saking sayangnya kepada Leslar Kita berdoa sama-sama yuk mudah-mudahan rumah tangga idola kesayangan kita baik-baik saja, dan mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Dan kita lihat juga para sahabat, ya, tanggapan lain dari akun Eva Mutia 94 mengatakan, "Apa kalian udah buka YouTube tentang Lesti? Apa benar kok saya gemeter ya semuanya? Tentunya tiba-tiba menangis dan sedih banget ya melihat berita idola kesayangan kita." Ini mengenai rumah tangga, Masya Allah banget ya, yuk sama-sama kita doakan yang terbaik, dan kita lihat juga L2W pun persahabat ya, ini angkat bicara juga. Di sini ada sebuah kalimat yang diposting, berharap semuanya baik-baik saja, les leselover kalian kuat, yuk tetap support apapun yang terjadi. Kita tunggu konfirmasi resminya, yuk persahabat ya, kita tunggu konfirmasi resminya, jadi... Kita selalu mendoakan dan mensupport. Kita kuat, kita kompak untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesti Bilar. Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan di unggahan L2W ini: "Selamat siang, pasti kalian sudah mendengar atau membaca berita yang beredar. Mohon bersabar dan tetap support mereka." Dan kita tunggu konfirmasi resmi dari pihak manajemen mereka. Apapun yang terjadi, kita selalu kuat. Kami, sebagai admin, juga merasakan apa yang kalian rasakan. We love you less love and Les love Masya Allah, begitu banyak doa yang diberikan ya dari orang-orang baik, orang-orang yang tulus mensupport support Lesti dan Bilar. Dan kita lihat juga persahabat di unggahan Star Voting Team. Di sini juga menghimbau, persahabat ya, tenang bisa, biarkan semua berjalan dulu dengan kebenarannya. Lika, lika kehidupan mereka yang menjalankan, biarkan waktu dan kebenaran yang berbicara nanti. Itu persahabat ya. Jadi kita hanya menunggu Konfirmasi langsung dari manajemen ataupun keluarga besar ya. Kita selalu menunggu dan pastinya kita selalu menantikan kabar-kabar terbaru mengenai idola kita. Dan pastinya kita juga masih menunggu cedukan cidokan terbaru lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.